Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, suara motor. Kita lanjut uh, dari video sebelumnya, ya. Membahas blogger lagi sekarang di kita bikin halaman about halaman pendukung lah nah di sini. jadi untuk halaman ini nantinya nggak bakalan muncul di beranda jadi diarahin link khusus buat mengarah ke halaman kita gitu. jadi awas jangan uh, pahili tenon sini. <tukar> tertukar sama postingan kita bikin halaman dulu tebut siapkan kalian isi dengan eh, tentang blog kalian itu ngebahas apa gitu bebaslah diisi sebaik mungkin untuk halaman abotnya. Nah jangan lupa juga diisi deskripsi penelusurannya. Ini penting juga buat SEO ya. Buat sendiri saja tentang biasanya eh deskripsi penelusuran itu kalau misalkan di postingan yang tadi diisi dua paragraf awal atau satu paragraf bebas biasanya untuk di postingan Oke karena ini untuk halaman jadi segini aja cukup kita publish satu halaman sudah cukup lalu kita bikin kontak nah, untuk template kompi ajaib ini sudah disediain kalau misalkan kalian beli template template premium itu nanti ada petunjuknya juga tapi tergantung sih kita buka ini kode untuk halaman kontak karena ini berbentuk kodingan, jadi kita rubah dulu ke mode HTML atau tampilan HTML ya, jangan lupa nih. Kita ganti ini, biasanya sama. sih biasanya, ini isi belum dibawa untuk menghubungi admin. Kita diisi juga ininya. jangan di skip karena ini dari nol ya Nah biasanya kalau misalkan pengunjung pengunjungi sini otomatis terkirim ke email nanti kita tempelin di sini jadi siap-siap Nah ini untuk sitmap atau daftar isi kita buka lagi halaman sitmap bisa hapus semua ini penting juga buat kalian yang mau didaftarin Ejen itu biar blognya itu ngasilin rupiah. Daktin. nol artikelnya. Lalu privasi. Nah, halaman privasi ini kalian bisa gunakan uh, tools ya. Ada bisa langsung diketik privasi generator. di pasti info tapi kita cek jaringan seperti tahu oh, mungkin dari belum bukan nah ini privasi polisi online jadi lebih mudah Isi nama webnya, ini webnya kita salin aja. Next, nah, cookie. ya negara Oke negara negara Cikuyan mana ini Jawa Barat lanjut Hai bukan alamat email Ini tinggal di copy aja. Copy. Uh, otomatis atau Kita bikin lagi. Refasi. Policy. Oke. jangan lupa ya masih di tampilan HTML. Karena ini HTML okay. Biasa diisi lagi Publish biasanya kalau udah privasi kita bikin disclaimer nya masih di sini ya silahkan kalian klik ini di, di atas nah ini disclaimer kita bikin lagi Nah, jadi, <tuh> silahkan ikuti biasa. Kita bikin lagi list liner. Begini cukup untuk halaman pendukung. Nah, eh, jadi ini wajib buat kalian yang mau didaftarin agent. Nanti navigasi yang bawah ini diisi link halaman ini ya. Oke. Okay. Nah sekarang kita tempelin. Biar kita nanti ngambil link ini. Jadi, dibuka aja lagi. Belum. Good. Nah, untuk yang ini kita masuk ke tema. Nah, kalian yang belum nonton part 1, silahkan ditonton dulu, nanti filenya ada di deskripsi video ya. tembak dulu ke bawah bisa pakai kontrol F kita cari privasi aja ya nah, di sini kontrol F privasi nah, ini buat pemula nih biar enggak ribet ini halaman navigasi bawah nah ini kode untuk pipi biasanya ini, about ini untuk halaman About. sepertinya halaman About sudah benar. Udah, udah sama. Jadi kita ambil sebelum slash t eh, slash about html. Kita ambil link belakangnya aja yang ini sudah sama. Nah, mungkin yang kontak ini berbeda. Ini udah dibuka ya, tadi. Kita ambil dari pack. Kita paste terus dulu aja. Sini. Terus privat sudah sama sepertinya. ya, shape map, netar isi sudah sama seperti. nah yang ini kita ganti jadi disclaimer. Disclaimer. Ini untuk teksnya, kita ganti juga, kita set. navigasi bawah udah terarah ya Enggak ke halaman 404 karena 404 kurang baik link buruk bisa menyebabkan ditolaknya adsense juga navigasi yang bawah sudah terarah untuk ini negasi atas karena belum ada artikel jadi kita harus bikin dulu artikel untuk yang atas ini diabaikan aja dulu kita bikin artikel dulu karena di sini saya sudah ada kita backup aja dari artikel yang sebelumnya ya. import konten Jadi nge-import tulisan Mana sepeda ini teh? Diganuli. Oh, udah hasil, tapi no. nah. <gimana> Di ya? Saya lupa wey. tinggal nunggu aja kita refresh oh udah masuk ada tips atau hiburan internasional kita cek jadi seharusnya kalian e, lebih kreatif lah bikin tulisan sendiri nanti kita buka cara membuat tulisan yang siobrenly ya artikel terus kita isi kita setting eh, ini kategori ya karena ini enggak ada postingan navigasinya, enggak terarah karena di sini ada kategori. Jadi, kita bisa pakai yang ini. Ini kategorinya. caranya sama seperti tim navigasi bawah tadi. Nah. Kita ke sini lagi. Ini masih yang tadi. nih. Uh, kita cari Excel aja biar enggak ribet nulisnya. Live Nah. Jadi kita bisa ganti yang ininya aja, labelnya aja. Kalau belum. kalian bisa klik ke kategori nah, dari sini dari sini sampai akhir karena semua udah sama jadi tinggal yang ininya aja oke langsung kita pasang sekarang yang pertama apa dulu ya ke teknologi misalnya beda Biar enggak terjadi link buruk, kalian bisa langsung klik "terus copy linknya" seperti ini. salin nah, gitu, lalu tempelin di... Thank <sweak> you. enggak Ini harus sama juga Oleh untuk drop daun. Nah, reisi nasional, internasional. Yang mau ngikutin tutorial ini pakai template ini bisa hubungi admin ataupun Mas Adi Suryadi pemilik blog kompi ajaib sama blogger Sunda. Nah, karena yang tadi saya hapus ya yang ini karena navigasinya kelebihan kategorinya cukup segini. oke okay. untuk navigasi sudah tersetting hmm. karena link buruk juga sangat eh uh, apa ngaruh ke nc salah satu penyebab ditolak Nah ini ada blank blank kayak gini ini untuk iklan paling penting jika Anda mau mendaftar AdSense tapi sudah saya bahas di si, dc di, si, eh, di, si, di video sebelumnya bisa kalian cek aja nah kalau lama-lama jenuh juga ya jadi kita stop dulu kita lanjut di part berikutnya Silahkan disimak dan diperhatiin baik-baik Agar kalian bisa mengikuti Standar ya Dari SEO emang Ini Bermanfaatnya nanti Jadi bergerak sekarang Manfaatnya nanti Jadi seperti itu Yang mau belajar silahkan disimak lagi dari mulai pas satu dan ini pas dua semoga informasi yang dibagiin bisa bermanfaat mohon maaf bila berisik motor ya on Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh